itu diambil, yang tadi diambil <tuk mengembang> seru permainan ini masih dikuasai oleh tim dari Angel Scott dalam mesin apa masih iya dibalas langsung ah salam kemudian poin berpiang kepada BN family 478 saat ini Ayuh. Masih set pertama ini out. sama akhirnya Sebelas Masuk. Masuk tapi saya bagus hasilnya <SILENCIO> <Mana dia? Hey! SILENCIO> nomor tiga mantap. nomor sepuluh lebih dua kan sudah. Hey. Hey, nomor sebelas, nah. wih mantap hey. BNT family beraksi melewati poin masih di posisi. Masih di Hai colpa la